Sementara rambutnya yang biru dan dingin berserakan di sekujur tubuhnya. Tidak jelas. Tampaknya ada binar dingin dan kedinginan yang menyelimuti udara. Dinginnya tidak tebal. Namun, itu adalah sensasi dingin yang bisa menusuk ke kedalaman tulang seseorang. Penampilannya tampaknya mampu menyebabkan jiwa seseorang membeku sepenuhnya. Apa ini terjadi? Tanya Lindong dengan ekspresi kaget. Jelas bahwa dia tidak mengerti perubahan misterius yang terjadi pada Ying Huan Huan selama pelatihannya. Gadis ini tidak sesederhana itu. Jawab Little Martin dengan ekspresi serius saat dia perlahan berbalik. "Lindung mengangguk dengan lembut. Situasi di hadapannya memang sesuatu yang tidak akan terjadi pada orang biasa yang acak." Saat lindung dan dua lainnya mengamati, ekspresi yang agak menyakitkan muncul di wajah Ying Huan Huan yang cantik pada saat berikutnya. Cincin demi cincin lingkaran cahaya biru yang dingin tiba-tiba mulai bangkit dari tubuhnya. Retak snap, lingkaran biru es mulai menghilang. Menyebabkan tanah seolah-olah berubah menjadi beku terkunci seketika. Setelah beberapa napas, seluruh puncak gunung telah berubah menjadi gunung es biru. Saat beberapa lingkaran cahaya biru es mulai menyebar, Lindong dan dua lainnya tiba-tiba melihat rambut biru es Huan huan tumbuh lebih lama. Saat angin dingin yang sangat dingin bertiup rambutnya yang biru dan dingin terbang di udara. Ditambah dengan kepingan salju yang menari-nari di udara, dia tampak seperti ratu es di tengah-tengah salju. Pemandangan di depan mereka megah dan memikat. Saat lingkaran cahaya mulai berfluktuasi, ekspresi sedih di wajah Ying Huan-Huan berubah menjadi lebih kaya. Pada saat berikutnya, matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Begitu dia membuka matanya. Murid-muridnya yang semula hitam sekarang dipenuhi dengan warna biru dingin. Bahkan pupilnya telah menjadi sangat dingin, dan tidak ada jejak emosi di dalamnya. Tatapannya mirip dengan dewa yang memandang rendah manusia. Tidak ada sukacita, tidak ada kesedihan, tidak ada kebajikan dan tidak ada kejahatan. Ekspresi serius muncul di wajah Lindong ketika dia melihat keadaan di mana Ying Huan-Huan berada. Tatapannya saat ini tidak memiliki titik fokus. Dan tidak fokus pada tubuhnya Namun, dia masih bisa merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya Kondisi Ying Huan, Huan saat ini membuatnya merasa tidak enak Dan dia tidak dapat menerima bahwa wanita muda ini Yang biasanya penuh dengan masa muda dan vitalitas Akan menampilkan ekspresi dingin sedingin itu Meskipun dia merasa tidak enak di hatinya Lin Dong tidak berani bertindak ceroboh Lagi pula dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuhnya. Karena itu, dia takut jika dia bertindak ceroboh, dia mungkin malah-malah menyakitinya. Pada titik ini, yang bisa mereka lakukan adalah berdiri diam dan mengamati. Setelah Ying Huan Huan membuka matanya, kilau biru es tiba-tiba muncul di dahinya sebelum cahaya menyebar keluar. Setelah itu, cahaya mulai terbentuk menjadi simbol rahasia kuno biru es. Simbol reinkarnasi, setelah melihat simbol kuno-kuno es yang biru, tubuh Little Marten langsung menggigil. Tepat, ekspresi heran langsung muncul di wajahnya saat dia tanpa sadar berseru. Simbol reinkarnasi, Lindong terkejut sesaat sebelum dia bertanya. Segera, dia mengerutkan alisnya dan bertanya, Apa itu? Aku tidak pernah berpikir kalau itu bisa menjadi simbol reinkarnasi. Gadis ini memang tidak sederhana. Dia sebenarnya adalah reinkarnator. Martin kecil bergumam sesaat sebelum bercita-cita melihat ke arah Lindong. Dia menjawab dengan suara yang dalam, "Apakah kamu tahu tentang tahap reinkarnasi?" Setelah mendengar istilah itu, tatapan Lindong langsung mengeras sebelum dia sedikit mengangguk dan berkata, "Setelah hidup dan mati, itu akan menjadi reinkarnasi." Adapun reinkarnasi abadi di dunia ini. Tidak ada orang yang benar-benar abadi. Bahkan jika seseorang melangkah dalam tahap reinkarnasi, mereka masih menghadapi bahaya yang mungkin berada di luar imajinasi individu biasa. Untuk tahap nirvana, ada kesengsaraan nirvana. Adapun tahap reinkarnasi, ada juga kesengsaraan reinkarnasi. Jika seseorang melewatinya, ia akan berevolusi dan akan bebas dan bebas dari dunia. Namun, jika seseorang gagal, Seseorang akan menghilang dengan reinkarnasi, kata Little Marten dengan santai. Kesengsaraan reinkarnasi, gumam Lindong sambil mengerutkan bibirnya. Ini jelas pertama kalinya dia mendengar tentang ini. Namun, panggung itu masih terlalu jauh dan di luar jangkauannya. Apa hubungannya ini dengan dia? Juga, apa itu reincarnator? petik dua. Orang-orang yang dapat melangkah ke reinkarnasi stage mungkin adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia ini, karena mereka memiliki kendali atas hidup dan mati. Dari perspektif lain, bahkan waktu tidak dapat menghapusnya. King Z, yang kami temui di Istana Naga Hijau, kemungkinan besar adalah seorang ahli yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi. Jika tidak, dia tidak mungkin bertahan sampai sekarang, pada zaman kuno. Jika para elit di tahap reinkarnasi itu gagal kesusahan reinkarnasi mereka, beberapa dari mereka mampu mempertahankan sedikit kesadaran mereka dengan kekuatan luar biasa mereka. Mereka akan membiarkan kesadaran sisa mereka memasuki siklus reinkarnasi dan menunggu kesempatan untuk mengaktifkan kembali kesadaran mereka dan menyeberangi nirwana kembali ke dunia ini lagi. Setelah itu, individu-individu yang dilahirkan kembali disebut reincarnators. Sepertinya gadis ini seharusnya salah satu dari mereka, kata Little Marten sambil menatap wanita muda yang melayang di udara dengan tatapan aneh. Kamu bermaksud mengatakan bahwa, dalam kehidupan masa lalunya, dia adalah elit di tahap reinkarnasi. Tanya Lindong sambil memijat pelipisnya, apa yang disebut reinkarnasi dan hal-hal misterius semacam ini tidak diragukan lagi terlalu tidak nyata dan tidak masuk akal baginya. Iya nih. Martin kecil mengangguk dan menjawab, mungkin, dia bahkan tidak tahu tentang itu. Kali ini, dia pasti telah membangkitkan kesadaran yang tersisa di kedalaman jiwanya ketika dia menggumpalkan roh hewannya Karena itu, kejadian ini terjadi. Petik 2, tentu saja, ini tidak berarti bahwa semua reincarnator akan dapat bangkit. Sebagian besar reincarnator hanya akan menjalani kehidupan biasa. Ketika mereka melanjutkan siklus berulang-ulang, sepotong kesadaran secara bertahap akan berkurang sampai benar-benar hilang. Pada saat itu, super elit di reinkarnasi stage akan sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Jadi, apakah ini akan memengaruhi kepribadiannya? Dengan kata lain, akankah dia tidak lagi menjadi huan-huan dan menjadi ahli super yang pernah memerintah langit dan bumi? Tanya Lindung setelah ragu-ragu sejenak. Jika dia bangun. Akan ada beberapa perubahan. Namun, pada akhirnya yang akan tetap memegang kendali akan menjadi orang dalam siklus reinkarnasi ini. Jawab Little Marten sambil tersenyum setelah dia merasakan kekhawatiran Lindong. Lindong tertawa pahit dan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil diam-diam mendesah dalam hatinya. Dari sudut pandangnya, dia lebih suka Ying Huan-Huan tetap sebagai wanita muda murni dan polos yang dia kenal dan tidak menjadi beberapa elit super yang bereinkarnasi dari zaman kuno. Jangan khawatir, mungkin dia mungkin seorang reincarnator. Namun, siapa yang tahu jika dia bisa membangunkan sisi yang lain? Selama dia tidak bangun, dia pasti akan tetap menjadi Ying Huan-Huan yang kamu tahu, kata Little Marten. Baik, Lindong mengangguk sekali lagi sebelum tiba-tiba menatap Little Marten dan bertanya, apakah kamu mencapai tahap reinkarnasi di masa lalu? Setelah mendengar pertanyaan itu, wajah tampan Little Martin berkedut sebelum dia tertawa kering dan menjawab, Aku sedikit merindukannya. Jika aku sudah mencapai tahap reinkarnasi, aku tidak perlu bersembunyi di jimat batu. Dan kamu tidak akan bertemu aku. Petik 2 Setelah mendengar itu, Lindong tersenyum. Dia tidak punya niat untuk mengejeknya. Pertemuan mereka saat itu tidak diragukan lagi telah mengubah jalan hidup mereka. Jika tidak ada Lindong, Martin kecil mungkin sudah tersebar dan mati. Jika bukan karena Little Marten itu juga akan sulit bagi Lindung untuk mencapai tahap saat ini bahwa dia sekarang. Seseorang dan Marten telah berjalan bersama selama bertahun-tahun dan mengalami banyak cobaan sulit bersama. Pada akhirnya, mereka telah menanggung semua itu. Dia seharusnya tidak tinggal lebih lama dalam keadaan saat ini kata Little Martin ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap wanita muda di udara. Prediksi Little Marten tepat, setelah beberapa menit, warna biru dingin yang menyelimuti langit mulai melemah dengan cepat. Setelah itu, mata dingin Ying Huan Huan mulai perlahan menutup sekali lagi. Satu demi satu, lapisan lingkaran cahaya biru es semuanya masuk kembali ke tubuh Ying Huan Huan sebelum rambut biru esnya yang sangat panjang dengan cepat memendek. Saat itu memendek. Warna biru es surut dan rambut hitam aslinya dengan cepat muncul kembali. Setelah rambut Ying Huan Huan pulih sepenuhnya dari warna aslinya, tubuhnya mulai turun dari langit. Melihat ini, Lindong mengambil langkah ke depan dan memeluknya di pinggang. Pinggang lembut yang masuk ke tangannya menyebabkan dia sedikit gemetar. Sebelum dia menundukkan kepalanya hanya untuk melihat bahwa dia sedang menatap lurus oleh mata hitam legam seorang wanita muda. Keduanya terus menatap satu sama lain dan ekspresi Lindong tidak berubah sama sekali. Seolah-olah posisi ambigu ini tidak ada hubungannya dengan dia. Adapun wanita muda itu, setelah melihat aksi pihak lawan, dia akhirnya mengundurkan diri ketika muncul muka merah memerah di wajahnya yang cantik dan cantik. Melihat tatapan malu dan sebal dari wanita muda itu, Lindong menghela napas lega dalam hatinya. Itu bagus.